Untuk kabar pertama, persahabatan kabar yang sangat membanggakan sekali ya untuk kita semua. Ini langsung dari Leslar MetaVerse kembali Leslar MetaVerse di review oleh salah satu youtuber yang selalu tentunya memberikan kebahagiaan untuk kita semua dan membanggakan sekali. Kita simak di kalimat kensen yang dituliskan oleh akun Leslar MetaVerse. Thank you Daniel for reviewing Leslar MetaVerse, Daniel. Adalah salah satu YouTuber yang juga aktif membahas dan mengulas mengenai proyek-proyek kripto dari berbagai negara. Kali ini, Daniel membahas tentang indikator dari proyek Leslar Metaverse yang dapat dibilang menakjubkan. Semoga Leslar Metaverse semakin mendunia. Amin, masalah banget ya. Dibilang menakjubkan. Project Leslar Metaverse ini mengenai indikator persahabat ya. Ini sih luar biasa membanggakan sekali. Alhamdulillah semakin banyak persahabat dukungan support yang diberikan untuk Leslar Metaverse. Kita bangga. Kita bahagia semoga Leslar Metaverse semakin mendunia. Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga. Ada vitamin bahagia sebelumnya yang kita dapatkan dari Papa Bilar. Yang mengunggah video yang sangat lucu banget sih ya dari BBL Ini sih video yang sangat menggemaskan Apalagi kita lihat semakin hari memang semakin aktif ya Dan alhamdulillahnya ya sahabat Hari ini genap 3 bulan BBL Masya Allah gemes ya Mudah-mudahan BBL selalu sehat Selalu bahagia dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan berikutnya juga para sahabat perhatikan ini ada vitamin cidukan bahagia yang kita dapatkan di sore hari ini. Terpantau Bunda Lesi Kejora sudah standby di Studio Antv Lagi gelar untuk acara malam ini. Wah, Masya Allah banget ya, semangat terus nih. Kita kasih support untuk Bunda Lesi Kejora. Semoga menampilkan penampilan terbaiknya. Dan semoga juga mendapatkan gelar selebritis Terkeren Hood Anteve ke-29 Momen ini pun kembali oleh akun sental putih Underscore Bilar Kita simak juga di kalimat kemsen yang dituliskan Semoga dilancarkan kerjaan hari ini Bunda Lestia Jangan lupa jam 6 sore ini di Antv. Yang gak ada Antv, TV-nya sekarang Antv udah ada di aplikasi video Tuh persahabat Yang gak ada Antv. Tentu nontonnya lewat aplikasi video.com juga bisa disaksikan. Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan. Ya, ini dari akun City Sumiati, 03 mengatakan, "Siap, aku akan hadir di depan TV ku. Aku seneng banget lihat Dedek lagi ada di TV. Masya Allah, banget ya, dukungan ini terbukti banget ya, semakin kompak dari Leslar Lovers." Kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Leha Kopit. 23 mengatakan, "Mudah-mudahan Bunda Lesti menang, fotonya ya, biar piala berjejer dari semua stasiun TV." Amin. Bismillah, tuh, bersahabat ya. Dan selanjutnya ada komentar dari Anna Fani yang skor 12 Asik, andai Bunda Les nyanyi India he katanya tuh Semoga saja ya ada kejutan yang kita dapatkan dari idola kita Dan dikabarkan persahabat ketika live Instagram Bang Boril Bunda Lesi Kejora akan tampil di awal acara Tuh, jangan sampai ketinggalan ya Dari mulai acara, tentunya kalian harus menyaksikan acara Hutan TV yang ke-29 Karena Bunda Lesi Kejora akan tampil di awal acara ini langsung diinfokan oleh Bang Ariel ketika live Instagram. Pribadinya Bang Ariel ya. Kita masih menunggu kejutan lain serta cedukan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana total stay tune. Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.